Halo, selamat datang lagi di channel saya Wafika ID. Nah, di video kali ini uh, saya mau berbagi tutorial cara uh, bagi paketan uh, khususnya Telkomsel. Nah, buat kalian yang uh, khususnya ini penjual pulsa ataupun paket data Cara ini biasa saya gunakan untuk meraup keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan fitur uh, bagi kuota ataupun kirim paket di aplikasi My Telkomsel. Nah, untuk demonya seperti ini, kalian klik yang kirim hadiah. Di sini kalian uh, masukkan nomor handphonenya. Nah, di sini biasanya ada paketan uh, yang bisa disesuaikan sama pelanggan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Yang pertama, kalian bisa jual misalkan plus dua ribu, misalkan dari yang... 83.000 kalian bisa jual 85.000. Nah ada cuan lain kalian bisa gunakan pulsa transfer Telkomsel. Nah bagaimana caranya? Di sini saya masih memiliki pulsa cuma 1.000 jadi harus top up dulu. Saya akan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Mubai. Aplikasi Mubai ini adalah aplikasi agen pulsa yang sudah banyak digunakan. Salah satunya itu ada produk pulsa transfer dari Telkomsel. Harganya cukup murah. Uh, salah satu berbeda dari pulsa transfer telkomsel dan pulsa reguler, uh, kalau pulsa reguler itu menambah masa aktif dan bisa digunakan untuk semuanya, tapi kalau uh, pulsa transfer bedanya tidak menambah masa aktif, tapi bisa digunakan untuk beli paketan. Nah di sini saya mau isi, isi pulsa dulu nomor saya. Nah kalian tinggal lanjutkan. Nah kalian bisa lihat sendiri gambarnya, di sini ada uh, beberapa nominal. Dan harganya di sini ada yang 100000 Harganya cuma Rp93.000. Uh, karena tadi harganya cuma Rp83.000. Saya beli yang ini. Jadi pulsa Rp85.000 harganya Rp75.000. Kalian tinggal kirim. Nah untuk cara isi saldonya di aplikasi Mupai. Cukup mudah kalian bisa gunakan fitur transfer antar bank. Ataupun kalian bisa gunakan meresen. Uh, melalui... Uh, Alfa marat, indomaret, dan kemudian kalian bisa gunakan imani. Uh, e nah, tadi transaksi sudah diproses, tinggal kalian tunggu saja. Nah, ini kalian bisa gunakan dengan beberapa metode pengisian saldonya. Nah, di sini transaksi masih proses. Uh, biasa, kalau pulsa transfer itu biasanya prosesnya agak lumayan lama. Jadi tinggal sabar saja menunggu prosesnya sampai selesai dan sukses. Nah, jika kalian mau menggunakan aplikasi mobile kalian tinggal download saja aplikasinya di Play Store. Kemudian kalian daftar dan registrasi. Di sini masih proses. Karena memang biasanya pulsa transfer itu agak sedikit delay. Kalian tinggal tunggu saja masuk. Nah, di sini transaksinya sudah berhasil di aplikasi Mupay sudah sukses. Nah di sini juga udah ada notifikasi pulsa masuk. Kalian tinggal buka saja aplikasi My Telkomsel. Kalian refresh dulu. Nah di sini perusahaan sudah menambah. Kalian tinggal uh, klik yang kirim hadiah ataupun gift. Kemudian seperti tadi kita masukkan nomor handphonenya. Nanti kita bisa kalkulasi uh, berapa sih keuntungannya kalau kita jual produk tersebut. Nah, di sini misalkan saya beli yang uh, 35GB 35 yang harganya Rp83.000. Uh, biasanya saya jual Rp85.000. Nah, di sini tinggal kalian klik bayar. Kemudian kalian tinggal masukkan uh, kode OTP yang dikirim melalui SMS. Di sini sudah ada. Nah di sini uh, transaksinya sudah berhasil Nah kita kalkulasikan uh, Jadi harganya tadi berapa? Uh, 78 ribu Kita anggap uh, 78 ribu Kita isi pulsa yang 85.000 ribu Jadi kita ada keuntungan sekitar 7 ribu Nah kita jual lagi Uh, misalkan 85 ribu uh, Jadi ada plus 2 ribu Jadi kita untungnya hampir 10 ribu Nah ini untuk satu kali transaksi Nah kalian bisa mengakali Biasanya ada yang jual 90 ribu Ataupun uh, 95 ribu Itu tinggal uh, Kebijakan kalian masing-masing sebagai penjual Nah ini mungkin uh, video yang dapat saya berikan Seputar cara bagi pulsa transfer Khususnya untuk para penjual pulsa Biar lebih cuan uh, Dan menambah omset kita Nah, jika kalian ada pertanyaan seputar uh, Mupai, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ataupun jika kalian ada pertanyaan seputar bagi kuota uh, di uh, My.comsel, kalian bisa kirimkan di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.